Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi <tuh> dengan saya, channel Setidhugu 71, channel gadu-gadu Halo, <tuh> ini teman-teman saya ajak ke kebun saya ini yang sangat luas sekali satu hektar. teman-teman ini lah sawit saya sangat abal-abal teman-teman, ya, ini dikenakan pada waktu menanam dulu. Saya belum punya pengalaman dengan yang namanya dunia persawitan. Sehingga ya, saya menanamnya itu tidak memperhitungkan. <tuh> mana asal apa kualitasnya itu tidak sama sekali tidak masuk ke pikiran saya ya tapi dalam hati saya saya tidak masuk ini buahnya pokoknya gede mungkin ke atas agak kecil itu teman teman dari kesalahan pantas saya yang ke pertama ini oke ada darah saya ini darah pasang surut teman teman ya darah pasang surut wah yang kenceng wah bisa ini kan, kan, kan, kan. uh, bentuknya gelap <tuh> Udah hujan dan. Dan, dan. Oke saya teruskan Yang kedua saya ada di daerah Pasang Surut Pasang Surut Kabupaten Banyu Asin. Oh ya kecamatannya Tanjung Lagu Provinsi Sumatera Selatan Nah lihat teman-teman Banjir Banjir Banjir Banjir ada daerah sana sana sana sana, sana banjir banjir banjir karena hujan hanya karena hujan toh kalau tempat saya ini banjirnya hanya seperti ini alhamdulillah banjirnya hanya seperti ini alhamdulillah tapi ingat kalau di tempat kami 1 mungkin di tempat anda 10 meter hahaha <laughs> karena daerah kami pesisir utara karena pesisir utara mampet hati-hati dengan daerah pegunungan itu teman-teman baik kali ini teman-teman akan saya ajak bagaimana caranya mengaplikasikan pupuk borong ya apa sih bubuk boron itu kita nah, tidak tahu <gifat> kita bicara manfaatnya aja ya teman-teman ya manfaatnya yang pertama untuk menanggulangi daun yang beruas-ruas atau berbuku-buku biasanya tandanya itu beruas-ruas agak melipat-lipat Menanggulangi hal itu, yang kedua juga kalah pentingnya sebagai perangsang buah. Kita gitu ajalah enaknya ngomong bagaimana cara aplikasinya dan berapa dosisnya. Menurut Neng Binter, dosisnya itu hanya 10-20 gram saja per pokok. pasnya sama pupuk batu sudah lari setahun. B. Ini dia pupuknya. Ini. ini agak membatu, mudah nanti dihancurin, diinjek, dihancur. Beri contoh teman-temannya. Teman-teman bisa meletakkannya di sini. Ikuti ya bisa juga di bangkal sini. Nah kita bersihkan begini, Nah, ini kita letakkan ya kira-kira, ya ini sembuh aja lah kira-kira. Coba ya, perhatikan, ini, ini, ini, ini cara kurang bagus. Seharusnya ditumbuk dulu teman-teman, tumbuk dulu biar hancur yang mudah larut dalam air dan susunan besar. Ini sebenarnya kemarin dalam banget sih, karena bocor udara masuk, akhirnya merongkol-merongkol berengking -merongkol, berengking ya teman-teman. Oke sebelah sini kita kasih lagi, kira-kira sekitar sepuluh gram. Segan dan langsung menggambar di kanan, atau di ketiak karena kebutuhan boron itu kecil, tidak seperti kebutuhan pupuk makro. Ya, teman temannya maka kalau kita rebahan di sini ini kita air, kemudian larut, lalu lut, jatuh pelan-pelan ke akar, lalu sekarang. Karena juga pelan-pelan, makanya dikatakan slow release. Biar slow release, ditanjuri, ringan, dan sering itu kita untuk dengan cara yang okay, begitu. Oke, pindah ke sini. hmm bendungnya ada ini yang pas-pas di ketiaknya nggak ya teman-teman ini karena di bawah sini jelas ganggu ini ini yang lu hmm. ya, makan dia makan malam sih lebih semprot lebih ini kan lebih dan dengan mengenai akar ini ya teman-teman sayang kata-kata kita mengganggu Kemarin ada 2400, teman -teman. di sini, sawit 2400 teman-teman. Tahu kita ada di daerah-daerah sana yang bakal surut. ini 3.000 lebih, emm, <tuh>, lebih gitu, emm, Nah darah kami teman-teman Resiko kami adalah pasang surut Harga kebutuhan petani sudah mahal Sudah mahal Buku mahal herbisida sudah mahal Pasti sudah mahal Ya Ditambah lagi ikutan yang empat dua kali. Dibanding darah darat cukup mobil sampai rumah ada kebon, ada di sini dari mobil dari toko mobil lalu ke pelabuhan kata turun lagi kata naik sampai kemana naik lagi untuk ongkos lebih banyak harga kalah penjualan harga kalah Mem pembelian Tuhan, Tuhan, Tuhan, Dan agak murah kecuali ke buahnya lebih mahal aduh aduh aduh aduh aduh, aduh. ini resiko kami teman-teman Oh Alhamdulillah mau berbuah ini, ini busuk teman-teman ini namanya buah busuk ini nah, ada bulan. di boron ini nanti buahnya terangsang lebih bagus ini sudah sempk dari waktu hari dikasih proses penyerapan ya ini yang kendalanya seharga bis ini pertama nyalakan kesalahan nunggit nomor 2 ketukaran air tidak lancar teman-teman sekunder di desa kami mampet, arit sekundernya mampet, saya di primer sudah surut, di sini belum mau surut. teman-teman, nah, mudah-mudahan nanti. Ada bantuan di keruh. karena di sana padi itu di sana ada padi mudahan ada bantuan karena <tuh> dengar-dengar kalau udah dibuat kebun nggak dibantu lagi hah lucu pemerintah ini orang miskin berkebun dikira kaya kali ya sehingga enggak dibantu paritnya lalu tadi dibantu jadung dibanuh tahulah tahu tahu nggak tahu, nggak tahu. <tuh> <tuh> <tuh> Ini, sipi, trek bukan nge-trek ya trek wududududu subur juga ini nih subur juga ini nih badangnya besar-besar kemarin tidak kalah dengan kebunan iya itu kalah kita kalah bibit kita pakai bibit resmi kita pakai bibit tidak karu-karuan oke kembali ke cara hai, Nah halus harus halus begini harus harus begini ya. hai, kita tutup. hai, hanya pakis yang di ketiak-ketiak lepa ini ini tidak mengganggu ya teman-teman tidak mengganggu sawitnya ya teman-teman di sana cuma hanya mengganggu pemandangan aja kita lepangkan sini lepangkan sini ini enggak Kemarin, kemarin, terus ada. Hey, hey, hmm. oke, okay, gini aja. Ini hmm, kita, hmm. Nah, kembali ke cara aplikasi boron pada sawit. saya kira dulu nanam sabit tuh tidak jauh beda dengan kelapa ya pasal dirawat bagus gitu ya kita tahu ya bibit sangat berpengaruh teman-teman ini lah kurang kalau nggak bertanya yang tersesat seperti ini oke okay ini kemarin besar-besar buahnya teman-teman nah sekarang tidak ada beleng <tuk> sesuatu kemarin nanti ini kemarin bagian ikat sekarang di beton terus misalnya nanti saya buku organik organik organik buatan sendiri terus kemarin kemarin do tutup. Oke, selesa. Ini ini udah. Ini udah, ini udah. Ini udah, ini udah. Ini Ya, taburi Tutup Tuh, tuh. tuh teman-teman Cara borong Nah ini lihat teman-teman Ini besarnya luar biasa ya. Sangat luar biasa Ini salaman Taburi buah nanti gak mau besar alias nah, cengkeh, buah cengkeh. Aduh. Coba saya kasih burun buahnya. Aduh. terangsang nanti kita tebang. karena ini teman-teman habisin berupanya udah dihabisin tetap saja hmm. nah, kasih dikasih dua nya ya dah hmm. oke okay. terima kali soit kecewa ini sangat kecewa Oke kita buka di sini dan itu, itu. Nah nanti rencananya teman-temannya rencananya, pak saya replanting dengan sawit resmi. Mungkin kan pokok satu terlah ya, pokok satu, pokok dua, pokok tiga nah di sini di tengah-tengahnya sendiri akan saya buat timbunan timbunan agak lebar dari saya tanami yang sabit resmi bersertifikat saya tanami agak besar baru yang ini yang abal-abal ini baru di aktifkan itu teman-teman. Oke okay, teman-teman demikian cara aplikasi bolon semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.